Kukan. Ayo. Pak, dia turun di Belva. Kenapa Kernet membiarkan dia turun di Belva saat dia tahu seharusnya dia turun di jalan? Bu, dia sudah membuat kesalahan itu. Apalagi bisa kukatakan? Nandi, kita akan pergi ke Belva. Aku akan hubungi Kantor Polisi Jedsar. Halo, tunggu. Kantor Polisi Jedsar. Inspektur, ini Dokter Jadlising. Dengar, aku sudah mengirim nomor ponsel Nimboli. Terus hubungi nomor itu. Jika Nimboli mengangkat, tanya di mana lokasinya dan minta dia untuk menunggu di tempat itu. Iya Pak. Aku juga akan menghubungi kepolisian Belva dan mengabari mereka. Baiklah, terima kasih. Kita butuh waktu lama untuk tiba di Belva. Kita harus bisa menghubungi Nimboli. Selama dia di bis, aku tidak terlalu khawatir Tapi setelah turun dari bis Oh dewa Tolong lindungi putriku Nandhi jangan khawatir, semua akan baik-baik saja Kita akan bisa menemukan nimbo uh, Suara apa itu? Iya, aku juga mendengarnya Pasti hewan di hutan ini. Ayo kita pergi dari sini. Iya, ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Apa tempatnya masih jauh? Kita hampir sampai. Om oh. Oh, madura ke kuil malam-malam begini Sekarang aku akan mendapatkan anakan, pah. Kalian sudah memenuhi permintaanku. Setelah mengorbankan anak ini, Dewi akan merasa bahagia. Dan pasti akan memberikan kalian imbalan. Kau akan menjadi seorang ibu. Itu pasti. Hei, uh, tetap di sana. Jangan bergerak. Anak tidak berguna. Hei, Kau! Bicara yang lembut Ini hadiah untuk Dewi Kalau hatimu murni dan lembut Barulah doamu Akan dijawab oleh Dewi Uji Dewi Suara apa ini? Uji Dewi Om oh. Plim Plim Cawanda Om Em Rim Kliem Camundai Om Em Rim Kliem Camundai Om Em Rim Kliem Camundai Ponselnya berdering tapi kenapa Nimboli tidak menjawab? hati, nimbuli. Di mana dia? Nak, kau di mana? Apa kau baik baik saja? Kenapa kau meninggalkan rumah? Sekarang kau di mana, nak? Penyihir Baik hati, aku baik baik saja. Tapi Madura, dia dalam masalah besar. Madura? Siapa dia? Madura, anak yang aku temui di dalam bis. Seorang pria dan istrinya membawa Madura ke kuil menemui pendeta yang sangat aneh. Mereka ingin menghabisi Madura penyihir baik hati. Mereka ingin mengorbankan dirinya. Tolong selamatkan Madura penyihir baik hati. Cepat datang kemari. Apa? Pengorbanan. Pengorbanan? Iya. boleh kau jangan khawatir. Kami akan segera tiba. Katakan di mana kau sekarang. Apa kau ada di desa Belva? Iya. Aku di desa Belva. Tapi di hutan sekitar desa Belva. Ada kuil di sini dan pendeta aneh. Ada di sini, dokter Jagdis. Apa? Baiklah, ini boleh Apa kau bisa melihat apapun yang ada di sekitarmu? Tidak, dokter. Hanya ada pepohonan. Dokter Jagdis, aku ingat. Tidak jauh dari sini ada tanda. Dengan tulisan... Belfa, no 0 ki, kilo ki, kilo. Nimboli, kami mengerti, kami mengerti. Kau jangan khawatir. Dimanapun kau berada saat ini, kami akan datang ke sana. Jangan mendekati kuil itu. Sekarang juga, kau coba cari tempat yang aman dan segera bersembunyi, Nimboli. Lakukan itu. Dokter Jagdish, pengihir baik hati, pendeta ani itu akan menghabisi Madura. Madura adalah temanku. Sudah tugasku untuk membantunya Aku akan menyelamatkan Madura Tidak Nimboli, kau tidak akan melakukan apapun Jangan Jangan pergi kemanapun Kami akan datang, kami akan menyelamatkan dia Jadi jangan lakukan apapun Ah ya ampun, sambungannya terputus Nimboli Nimboli Terputus Aku tidak bisa menghubunginya Nimboli Nandi, kau jangan khawatir Baterai ponselnya mungkin sudah habis Itu sebabnya semuanya terputus Tunggu sebentar Halo, kantor polisi Belva? Iya pak Ini anggota Dewan Jack Singh dari Jaitsar Aku Mendapatkan nomormu dari kantor polisi Jaitsar Jangan khawatir pak Timku pasti akan segera menemukan kuil itu Tolong cepat sedikit pak kami akan datang ke sana dalam waktu beberapa menit lagi. Siapa? Om Hrim Hrim Chamunda Hvitchee. Om Hrim Hrim Chamunda Hvitchee. Om Hrim Hrim Chamunda Hvitchee. Dewa Krishna tolong aku. Kamadurga. Dia anak perempuan di bis tadi kan? Dia akan merusak segalanya Madura lari Madura lari Hei berhenti Cepat kejar Anak nakal Berhenti Lari Madura Tetap di sini Diam Sejak awal kau memberikan kami masalah saja Aku akan memberimu pelajar Jangan Kau berani sekali mengganggu rencanaku Dasar konyol Anak ini tidak membuat masalah Dia membuat tugas kita lebih mudah Ya, dia. Ini adalah pertanda dari Dewi Dewi telah mengirimnya karena hari ini bukan satu anak Tapi dua anak akan dikorbankan Kau jangan khawatir, aku akan tanya apakah polisi sudah tiba di tempat itu Ini keajaiban Sepertinya Dewi sangat menyukai kalian berdua Itu sebabnya dia mengirim satu anak lagi Hari ini Dewi tidak akan mendapatkan persembahan satu anak Tapi dua anak sekaligus Kalian akan mendapatkan dua berkah. Sekarang doa kalian pasti terpenuhi Kalian pasti akan dapat anak. Kau sangat beruntung Dewi telah memilihmu sebagai persembahannya Jangan takut Pengorbanan ini Bukan untuk kita saja Tapi juga untukmu Kau akan bebas dari masalah dunia ini Semua akan segera berakhir Tutup matamu dan sebut nama Dewi Dewi akan memanggilmu Dewi Pak, nama ku Farun Kumar Sekawat Dari kantor polisi Belva kalian sudah menemukan kuilnya, sudah pak. salah satu anggota aku sudah menemukan keberadaan kuil itu. itu bagus. ayo, ya pak. ikuti aku. untuk ritual ini mereka harus memakai pakaian suci. Dan tutup mata mereka, agar mereka tidak takut dengan apa yang akan terjadi. <SILENCIO> Hukum anak itu untuk kesalahannya Dewi